yaitu amal soleh, siap untuk ta'at, tunduk, dan patuh kepada Allah. Demikian juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apapun perkara itu ringan, remeh, kecil menurut pandangan kita, ataupun perkara-perkara itu berat, besar menurut pandangan kita, kita itu ada kewajiban untuk mengimaninya. Kemudian menerimanya dan mengamalkannya. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sebagian manusia itu ketika syariat Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah itu datang kepada mereka, sebagian ada yang mengaku beriman. Mengaku beriman. Dengan syariatnya Allah. Mengaku beriman dengan Al-Quran. Mengaku beriman dengan mengucapkan siap untuk ta'at kepada Allah dan rasul-nya Tetapi tuma ba'dalika tawalau. Sesudah itu mereka berpaling. Atau sebagian dari manusia itu ada yang menerima hukum-hukum Islam. Tapi sebagian, kemudian sebagian yang lain itu ditinggalkan tidak diambil, tidak diterima. Ya kuluna, mereka mengatakan ta'atun, ta'at kepada Allah. Tetapi sesudah itu mereka itu tidak beriman, sesudah itu mereka berpaling. Datang ayat-ayat peringatan berupa perintah, berupa larangan dari Al-Quran juga dari hadis Nabi SAW, ternyata ayat-ayat ataupun hadis-hadis itu tidak diterima 100%. Diterima oleh akalnya dulu, lalu diotak-ati oleh akalnya. Kalau cocok dengan akalnya ya dipakai. Kalau tidak cocok apa? Tidak dipakai. Nah, yang keadaan seperti ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita. Janjane sing bener nurut Allah, nurut Quran, nurut hadis, nurut Islam sing bener janjane ngono neng, entene ninge. Napa ninge? Neng, sak ya sih bener ngono, tapi ada Neng, nonton itu, gimana lagi, ini supaya hubungan saya dengan yang bersangkutan itu baik, ini supaya ada tepos wiro, ini dan lain sebagainya, ada Nengnya, masih ada pertimbangan akal, masih ada pertimbangan nalar, masih ada pertimbangan perasaan padahal kita menerima Islam dan mengamalkan Islam itu tidak berdasarkan akal, tidak berdasarkan nalar atau perasaan. Contohnya saja bapak ibu kaum muslimin rahimahkullah, nah, hukumnya berjabat tangan antara laki dan perempuan yang bukan mahram niku halal nopo, haram. napa haram. Kenapa Bu? Boleh apa tidak boleh? Berjabat tangan antara laki dan perempuan yang tidak ada ikatan Mahrom tidak boleh di dalam syariat islam ini yang memiliki sungkan ngetan. akhirnya berjabat tangan mengontrol apa mengontrol saya itu justru saja praktek dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang kita kan lebih mengutamakan pertimbangan akal pertimbangan Nalar dan perasaan, akhirnya apa dikalahkan sungkan, Wis kak po seakhirnya begitu, sampai kadang-kadang uh, ke rangkul-rangkulan, nanti itu. Nah dalik. Nah di dalam menjalankan Islam itu kita tidak pakai perasaan, tidak pakai apa ini, tidak pakai pikiran-pikiran kita. Ada perintah begitu syariatnya kewajiban kita saman wato'atan. Ada larangan datang kepada kita sudah, tidak usah pakai pertimbangan pertimbangan akal. Pokoknya kalau Allah melarang ya sudah kita to'at, kita tinggalkan. Contohnya riba haram berhenti dari riba, homer haram ya berhenti dari homer, tidak usah minum homer, judi haram berhenti dari perbuatan judi dan lain-lain sebagainya yang banyak syariat-syariat dan hukum-hukum Islam yang akan kita ketahui di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an wa ma atakumur nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil. Yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Yang datang dari Rasul jangan diotak atik. Yang sudah jelas syariat dan hukumnya jangan dinalar-nalar. dinalar, -nalar, dinalar -nalar. Syariatnya kalau tidak ada korinah syariat yang lain yang apa ini? Misalnya ada perintah, tidak ada apa ini korinah yang lain yang boleh kita itu tidak menjalankan perintah itu maka tidak perlu kita lakukan. Tidak perlu pakai pertimbangan akal, perasaan atau nalar. Contoh Malik, misalnya kalau jenengan, imami merintah, sawu sufu fakum, Lurus, iqtadilu wala taqkalifu, ittarosu, ittarosu, ittarosu, Lurus, lurus, rapat, antara pundak dan kaki saling menempel, Lurus, rapat, antara pundak dan kaki saling menempel, Akhirnya ada yang pakai perasaan, pakai nalar, pakai pikiran.